Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini kita akan jalan-jalan menjelajah sungi keramasan Kawasan keramasan ini sebenarnya kawasan Tuwo Kawasan yang sudah ada peradabannya dan penduduk sejak ratusan tahun lalu Bahkan secara legenda namun keramasan ini sudah dikenal di masa kesultanan Pembang Tapi sebelum kita jalan Mang Dayat ingati dulu yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Mangdaya doa ke semoga kita galo-galo selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala Dan juga dilancarkan rejekinya. Wong Palembang ada di Pangku Sare Adi Junjung. Terima Pembang kota Sungi di masa lalu sangkit indahnya kota Palembang ini yang dibelah oleh ratusan anak Sungi terbentuklah pecah daerah-daerah kepulauan sehingga Palembang dijuluki Fenisia dari timur itu dulu kalau sekarang lain cerita walau Sungi tidak nyampe ratusan lagi setidaknya kita masih punya kesempatan untuk memperhatikan sungai-sungai kita yang masih tersiso termasuklah Sungai keramasan ini. Sungai keramasan ini adalah salah siko dari empat sungai besar yang ada di Palembang setelah Sungai Musi, Sungai Ogan dan Sungai Kompreng. Namo Keramasan ini sudah lama ado, bahkan lebih dulu dari Namo Kertapati. Sekarang ini kawasan Keramasan bisa dikata ke wajah dari kota Palembang. Karena saat kita turun tol Palembang, turunnya kan di gerbang tol Keramasan. Bahkan di Keramasan ini juga ada stasiun kereta api Keramasan. Yang pecahnya, ke depan Keramasan ini akan semakin maju. Karena kabarnya di kawasan Keramasan ini akan dibangun juga pembangkit listrik yang berasal dari pengelolaan sampah. Nah, makin mantap kan? Kawasan Kramasan masuk di Kecamatan Kertapati yang diambil dari nama Sungi Kramasan. Awal muasal nama Kramasan terkait dengan legenda Putri Dayang Merindu yang jadi asal muasal dari Sejarah Bidang. Jadi, wajar, kan kalau di Sungai Kramasan ini sering diambil ke Lomba Bidang Mini dan juga masyarakatnya banyak pendayung-pendayung handal yang sering disewa untuk pendayung di lomba bidang. asal muasal nama Sungai keramasan Alkisah di masa kerajaan Palembang yaitu sebelum adanya Kesultanan Palembang hadirlah seorang tokoh yang dikenal dengan putri Dayang merindu putri yang terkenal dengan kecantiannya Suatu hari putri dayang merindu mandi di Sungai keramasan bareng sama kawan-kawannya dengan bawa bokor Bokor ini dipakai untuk narok peralatan mandi Putri Dayang merindu. Karena sukacita yang berlebihan saat mandi, sambil main-main dengan kawannya, akhirnya tanpa sadar, bokornya putri dayang merindu ini nganyut. Dari Sungai keramasan ini, nganyut sampai ke satu helir, yang saat itu adalah keraton kutogawang. Ditemuklah bokor ini oleh pangeran pelembang. Karena bentuk bokornya ini yang bagus, akhirnya pangeran pelembang ini penasaran dan ngerah ke pengawalnya untuk nyari asal-muasal dari bokor itu. Akhirnya ditemukalah pemiliknya yang ternyata cantik jelita. Kemudian jatuh cintalah pangeran Palembang ini. Sejak peristiwa inilah akhirnya sungai ini disebut Sungai Kramasan. Ngapo Kramasan bukan Mandian Kano dari legenda Putri Dayang Rindu ini rambutnya panjang nian terurai. Mungkin lebih lama keramasnya daripada mandinya Kano itu disebut Kamas. Untuk kisah lengkapnya cerita Putri Dayang Merindu Sudah Mang Dayat buat kontennya Kalau macam bicek penasaran Cak mano kisah selanjutnya Cari beh Putri Dayang Merindu Jadi sebenarnya Legenda atau cerita rakyat dari Palembang ini banyak tidak cuma cerita Tadbur'an sama Siti Fatimah Bae Yang jadi Cerita awal muasal dari Legenda Pulau Kumaru Masih banyak cerita lain pecah Putri Dayang Merindu ini Putri Kembang Dadar Batu Ampar dan sebagainya. Sayangnya, cerita-cerita rakyat Palembang ini tidak banyak diangkat, jadi budak menyanyi, banyak tidak tahu. Kalau kita perhati ke Sungai Keramasan ini, memang aliran sunginya tenang, bikin hati ini adem, lemak nyan, untuk mandi ataupun berenang. Sunginya lebar, dan juga aliran banyunya mulai dari Muara enim, ngelewati Ogan Ilir, sampai ke Sungai Musi. Kalau memang nak dikembang ke, sebenarnya dijadi ketur sungai dengan menghadir ke destinasi-destinasi wisata sepanjang sungai ini. Sekarang ini sedang mandaya telusuri Dan seandainya sudah dapat titik-titik yang pacak dikunjungi insyaallah kita buat paketnya ya Bersama Jelajah Musi Bila perlu kita buat turnian sampai ke Oganilir sana Jalan-jalan di sungai Jangan suasana yang tenang Menikmati alam dan nyingok kehidupan masyarakat di pesisir sungai yang kakak sayang pelaga Ketek di sunyi musik, turunnya di ketapati Kakak bukanlah lanang kanji, ngerasa nih ada untuk jadi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 Kau kepenghulu Kakak nak adek pula